Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, berjumpa lagi dengan channel youtube saya Yute Chris Manto Nah, kali ini saya akan berbagi video Bagaimana cara atau tutorial Cara memperbaiki laptop Dell ini Kerusakannya not charging Plug in not charging Jadi, caranya sangat mudah dengan diganti baterainya Oke okay? jangan dibawa ke tukang servis kita perbaiki sendiri aja ya guys tonton terus video ini sampai akhir ingat dengan di skip biar kalian semua pada pintar memperbaiki laptop Dell ini nah caranya sangat mudah sebelum kita masuk ke tutorialnya mendingan kita klik dulu subscribe, like, comment, dan share jika sudah klik subscribe, like, comment, share video ini bagikan ke media sosial kalian langsung saja ke tutorialnya cekidot nah ini kerusakannya dia tidak menyala lampu indikator chargingnya seperti ini dan di icon baterainya pun tulisannya not charging dia tetap nggak naik seperti itu terus persentasenya 32% nggak naik-naik lagi ya nah kita matikan terlebih dahulu laptopnya kita shutdown Oke, okay, setelah shutdown kita cabut chargernya. Kemudian kita cabut baterainya biar terlebih dahulu setelah dicabut ini selama 15 detik kurang lebih Nah biar terlebih dahulu seperti ini Kemudian setelah 15 detik kita tekan tombol power ini 15 detik Tekan tahan seperti itu selama 15 detik ya Oke setelah 15 detik kita tekan tombol power tadi, kemudian kita colok chargernya, dan kemudian kita pasang kembali baterai tersebut. Jangan ditekan dulu untuk menyalakan laptopnya, kita pasang seperti ini. Ingat dengan skip ya video ini. Tonton sampai akhir. Nah, setelah terpasang, baterainya... Nah, itu guys telah menyala nah kita tekan tombol power kita lihat nah ini telah masuk windows kita coba periksa baterainya apa sudah charging nah ini telah mengisi 33% baterainya Tadi 32% not charging. Ini telah charging ya. Jadi seperti itulah caranya. Caranya sangat mudah. Oke. Okay. Saya kasih tahu. Ini ada charger yang lain. Yang beda voltasenya. Jika kita pasang ke laptopnya. Seperti ini. Nah itu asli bawaannya. Yang ini tadi. Dan kemudian yang ini. Bawaan dari HP ini nah kemudian kita periksa nah jadi dia not charging ya ya tidak sesuai kapasitasnya nah kemudian kita pasang charger laptop Dell asli bawaan laptopnya kita perhatikan apakah charging nah charging lihat jadi Caranya sangat mudah Jangan ganti baterai Ganti terlebih dahulu Itu adalah chargernya Yang sering bermasalah Nah jadi cukup sekianlah video kali ini Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share -nya. Ya teman-teman Cukup sekian dan terima kasih video kali ini Mantap